bos ini apa ini, ini mas. Hmm. ada di dalam bawah sisik ya nih. Hmm, ini. Hmm. Oh. Hidup. Tuh. Padai kan bedek terutama ini. Nah, itu. Coba kita bedah lagi. Hmm. Kita hanya nih guys. Ini itu hidup. Hmm. apa itu? Wow, wow. Sip. Hmm. Sudah ya. Terima kasih. Mungkin ini untuk edukasi. Ya. Ini bos hasilnya dari satu ekor, lu kan? Ini yang sudah kita eksekusi.